Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.72475 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.72730 sekian analisa forex untuk tanggal 24 November tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212